Mayamnya butuh ya. Ruangannya besar, besar. ruangan subali. Oh. Kayak ada tempat apa ini? Oh. ini ruangan kedua. Semacam aula. Kirin itu, ini kan dua jalur masuk ke dimensi lain dimensi lain <guluh> labirin yang berbeda kita lumayan udah ada 200 sudah <tik> <tik> itu oh luarnya sini itu view Bukit Menoreh Sekali itu ada sunset kita mau langsung menuju ke Gua Kis Kendo Guanya Sugriwa sejarahnya nanti kan kita bahas selanjutnya yuk Sugriwa Subbali jadi kita mau cek lokasi gua tempat bersemayamnya raksasa-raksasa yang ada di Jogja Sugriwa Subbali Sugriwa Subbali itu ada ceritanya itu ceritanya apa itu kok? Sugriwa Subali itu oke adik-adik sekarang kita mau menuju ke Gua Kis Gua Kis itu merupakan gua yang ditinggali oleh dua raksasa, yaitu Subriwa dan Subali yang merupakan saudara ataupun paman dari ketek putih atau halang hanom. itu perjalanan kita ceklok-ceklok mantap. terus terkamu lagi apa? aku ngoleh, Mas Bu. jalok mangan, aduh seminggu nge-madang no lagi, wih, aduh, aduh, aduh, oh kis kendol, ini buat sering buat tarian itu ya? Uh -oh. hmm. itu masa guanya sana? di sini ada tarian Sugriwo Subali namanya nih tarian khusus pekas dari gua. Pekas. Kis itu kan lagi kan dengan Engono. itu nonton itu. Ah, iya. Ini ada lukisan apa ini? ramayan Ramayana, bukan? Uh -huh. Kan Iya kan? Kolangan. Omusola, oh, itu panggungnya buat nari itu berarti ya? Hah? Buat khusus nari itu ya? Oh, oh. Panggung tari, itu guanya di bawah. oke okay. gon, gon tebingnya, nolokisan eh, apa ukirannya kayak seperti Bali? Oh iya keren. Di sebelah sana ada ukiran di tebingnya itu, ukiran ketek seperti diwasud Bali. Kita ke sana. kita ada sampai ke lokasi lokasinya sana tapi gelap sekali sepertinya sosok tokoh Bersama si area explore ke Torjo yeah. bersama tim ceklok Erlangga langga gelader kita sejarah Sugriwa Subali. Sugriwa Subali ya ini. Yes. Ini dulu ada semacam buat peperangan kalau di sana. Yes. Sebenarnya nah. kalau harusnya pakai pemandu lebih konteks. Iya, tapi karena kita dadakan kameranya udah nggak mendukung Ini tempatnya. Wah, oh, ada lampunya di sana. Yes. Di sini udah nggak ada cahaya, di sana yes. ada orang. Wah, oh, ada lampunya itu. Yes. Mungkin orang-orang seni penari itu cocok kalau ke sana. Ke sini. Wajib dikunjungi. Untuk Licin juga. Alas enggak. Licin enggak. Wajib dikunjungi. Wajib dikunjungi. ya licin enggak lembab di sana ada apakah oh. hey aku tahu di kedalaman baru 10 meter dari atas sudah ada penerangan kalau mau masuk ya jauh Stalatik. biaya masuk 6.000 ini di pinggir-pinggir ini sebenarnya sungai waduh gelap sekali di bawah sana itu sungai bawah tanah dalam gua ini kan naik naik lagi nah, ada ruangan lagi ada ruangan apa Masa ya eh? ini kata padang ini nah gue pas nungguk ini nah ini kita harus sedikit oh. melunduk seluruh masanya kayak ada tempat apa ini Semacam aula. Ini sudah di bawah gunung. Jadi bawah gunung itu ada gua. Aku. Oh, ada dua jalur. Jalur ke sana sama jalur ke sana. ini ada dua jalur ya. enggak ada dua jalur itu. Oh, sini aja nanti kita tersesat. Kita ada dua jalur, nah, ada dua jalur. sana, dua jalur, ya, Sampai sana. Kirin itu ini kan dua jalur. Masuk ke dimensi lain, dimensi lah, kirin yang berbeda. Kita lumayan udah ada dua ratus meter jalan. Bentar, ada orang. Nih. Jalur kiri tadi kita harus merangkak. <laughs> Jalannya tipis banget. Ada, ini enggak, bro? Hmm? Jalannya? Apanya? Jauh. Oh, aduh. Wah sih, apa ini? Betul. Ya. Ruangannya besar soalnya. Besar, ruangan subali jadi tempat raksasa mungkin ya ini kan termasuk wisata purba ini tempatnya raksasa-raksasa kita balik aja oke okay, karena... okay, guys ah, karena masih panjang kita balik aja ya mas oh, Balik. udah enggak cukup Waktu karena... mudik, putuh, dan ini semakin licin ya semakin dalam itu semakin lembab ini safety sih buat teman-teman gelap sekali kalau ini harus pakai sepatunya yang nggak licin ya yang bawahnya tuh cahaya ilahi cahaya ilahi bukan itu neman garun nyebrang ada aliran air sungai bawah tanah itu pak ya masih nggak masuk tadi itu udah iya. tapi ada dua jalur takut nyasar nyasar <tuh. tuh>. awan nah? ternanya ada lampunya lampu-lampu itu. <tuk> Bisa ada yang kita. Tapi kalau sekarang Ditutup atau gimana? jalan Itu terakhir buat pertama kapan itu, Pak? Yo setelah pandemi Mas. Oh. <tuk> pandemi ada yang enggak, enggak. Ini tutup, mbak Oh, ditutup. Sudah, lama, banget. Ya, lama lama ditutup. Orang... Yo iya banyak. Oh kayak ini ya kayak ritual itu pak? Mm -mm. Paling lama berapa hari tuh? Yo kalau dulu yo rata-rata tiga -rata hari. Tiga hari ya. <laughs> Betapa ya. Rata-rata Kalau sekarang kan udah anu ya sekedar mengikuti alam kemajuan nah, ini kemajuan. kan, semuanya udah maju. Maju. Ya, Jadi kalau mungkin Ya sekadar kita meditasi, waktu siang hari bisa, paling enggak lima atau empat jam seperti itu mbak. Oh. Cuma, satu hubungan bisa. Oh. Ah, ah, ah, tapi eh, ya menyatu sama oh, alam ah, di dalam ah, itu ya. Itu, ya ah. kan, emang emang kayak, kalau di dalam ya. itu tenang banget. Kalau kita masuk, <tuk> nggak ada orang itu maksudnya benar-benar relaksasinya itu ada dapat. Cuma masuknya licin banget tadi. Licin ya? Oh licin maksudnya kan dia lumpur apa namanya lumpur kayak gini nggak kena air jadi oh, licin, ya. lembab hmm. kalau pakai ini ya enggak sih tapi enggak licin banget tapi bersih kok masnya enggak ada bekas-bekas dupa atau apa kalau gua-gua yang lain Monosari itu pasti ada Wah, ada maju tetap ini Tetap, kalau pas ada orang yang melaksanakan kegiatan wisata religi, kita layani. Habis -habis oh, itu gitu, ini hari. di sini ada, ini juga ya pelayanan wisata religi itu ya. Nah, memang, sumber itu pertama ditemukannya itu sebagai wisata religi. Oh iya, kan? religi ya, iya iya iya. Terus mulai 2006, eh, 2005, 2006 itu, eh, kita melaksanakan di Kabarsi Wisata. Wisata eh, religi tetap kita laksanakan terus wisata sejarah Tentang Neskendol, terus Geopark, geoheritik kan di sini ada. Hmm. Nah itu terus untuk wisata religi pelaksanaan atau kegiatannya dilaksanakan di saat malam hari. oh malam hari? So, e, kalau siang hari, untuk wisatawan biasa. Oh malam? Malam, jadi kalau mau wisata religi itu malam. Biar nyaman, biar tenang. Itu biasanya rombongan itu ya? Iya, bergantung. Kalau pribadi boleh, mau rombongan silapkan. Ya, intinya di dalam itu, Masyarakatnya mengatakan meditasi itu betul, hmm. cuman ya itu sebagai tempatnya. Semua yang mengaku yang mahakuasa yang ada di sini. Iya iya. ada kaya, kaya.